Fish. Dari arah tim, tim bermain, mereka face level, ke level, page tiga ya, pesta hilang, pesta hilangnya, pesta hilangnya, dari arah pesta hilangnya, pesta hilangnya, pesta hilangnya, pesta hilangnya, pesta hilangnya, pesta hilangnya, pesta yang pesta mulai terlebih dahulu membuka firingnya oh, dari Ayo, ayo, ayo satar play go shop-nya ke arah bagian compound. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Satar hancur itu. Hancur itu. dari Victor yang sudah dibawa oleh moment TJB begituentar attacker sekarang bergantian untuk fotonya lu. Satar satar. Dia memantau pergerakan dari bom yang berada di. Sakit banget cuy. Oh the fuck. akan Sudah waktu untuk di revive terlebih dahulu. Masih ada juga timing-timing yang harus mereka. Taping apa itu dia ya? Taping taping. Ya pingcok, pepping itu. Semua tadi ke arah satu beler dari arah tim Gerasy Dokma dan nampaknya Firefalls sudah mulai semakin memantau hatinya. Ngeri kalau ya kalau udah main kayak gini ya anjing. Yang bagian <laughs> serangan mereka untuk bisa memantau pastinya ke arah sekitaran dari tak arah. Sekali everybody, pala itu ya, yeah. kan? yeah. pala semua. Mm hmm, nginju uh, Upar Boy sama uh, King ya. Mana paw yang dilakukan Fredo, pemain paling depan, Kit dan Jumper berada di sisi tengah apa dua satu -satu di depannya dan eh, ya, mobilnya bagus cok mereka lebih benar-benar untuk ini kok sumpah secret. secret itu kekuatan yang sekarang apa mau. yang kemarin kan eldogi yang tahu sih aku bang pasti masih di belum keuntungan tapi itu karena saat kemudian ya kalau mau dibilang mah tetap bagus itu ya second dia ditatu aja masih kuat gitu loh itu tiganya kuat tetap kuat lah ya yes, betul tadi mulai ada pekerjaan dari salah satu player dari tim nova yang sudah mulai semakin dekat lagi berusaha untuk mengintai posisi dari bagian high ground dan apakah tim secret mereka juga sudah mulai perang tapi pasti masuk ke bagian circle dan ini dari tim secret juga kita bisa lihat permainan dari arah bagian saya mereka juga rotasinya terbilang cukup jauh untuk bisa memutar berikan dengan arah bagian blue zone. Baru nanti, mereka akan touch dan masuk ke arah bagian pinggirnya, yaitu oh, dari kartun Tim <laughs> yang merupakan salah satu yang cukup lambat jual. dalam mengambil keputusan dalam jual. segi jual. rotation, contohnya. Konser kita mengingat di game-game sebelumnya, di turnamen sebelumnya dari Cryptic, walaupun saya mengarah ke bagian selatan dan dozo mereka di arah bagian gergopol Itu mereka cukup memakan waktu, bahkan dari menit yang sepuluh mereka masih belum bisa berotasi. Dan hmm. ini beberapa gameplay yang cukup lambat diprihatkan oleh tim Cryptic. Berarti, menurut berapa sirkel, ya manis guys main Ferrari, sekarang kali ini ke arah Ferrari, Ferrari, Ferrari, Ferrari, Ferrari, Ferrari, Ferrari, hutan-hutannya menurut aku bisa dimanfaatkan lengkungan-lengkungannya. walau memang. itu di gitu, setengah-setengah. Tapi setidaknya kalau mereka set up itu bukit rumah roti ya itu. Rumah roti, toh toh ya itu. Rumah. dengan baik. Kemudian juga ada warehouse oh, Semua yeah. arasi. Eh, arah Eh bukan, semua rumah roti, Bang. Sirkel sudah dipadati untuk di arah apa sih nama rumah? rumah Tiga angle lemas di arah ke batuan kebatuan dan dia melakukan sekedar saja dan ada teman-teman yang lain melakukan browning shot begitu bonik. saja dan Turullah bakalan di standby standby aja memantau pergerakan dari TJB yang lainnya masih try hard dengan satu granat dua granat bahkan untuk mengamankan elimination point Windy. Wow, Turullah juga nih granat dengan cukup banyak. Granat anjing. Dari tim TJB dan tampak terhimpit Granat mati nih. Cukup anjing. Mati-mati harusnya. Anjing banget bahkan dari mengingat posisinya gila TJB benar-benar terkepung dan ya lebih Mereka oh berputar ke arah attacker dan lebih memilih ngambil arah sisi kiri tapi bom di game ini terlalu op cuy sumpah. Dan juga dibalik balik dengan wall smoke yang tebal, ditambah menambah utility satu dua fight gerakan yang dibalas Cipul kau pakai DP masih cukup apik dan camik. tinggal bagaimana memfinish untuk TJB Yes, Manhan pun pulang karena lobby Wow, lagi dan lagi tim dari China Bahkan uh. dari arah tim TJB Kemarin Yang dua nih, mereka bermain cukup konsisten Tapi harus dipulangkan di posisi yang paling buncit Untuk di game kita yang ketiga Dan kita kembali fokus kembali Dimana dari tim secret juga masih cukup nyaman Posisinya dan dari arah last standing ending DRS masih bersatu bisa survive dengan letros coba diambil oleh last standing ya Oke okay. circle, sorry tim secret sudah masuk circle tapi pinggiran-pinggiran aja oh. gak terlalu menekan oh. ke arah tengah Begitu dari four Rivals, mereka touchdown dari arah gorong-gorong aja memantau pergerakan dari dua angle yang berbeda 4 Rivals, Dan juga four Rivals bukan MSC ternyata MSC di arah sisi high ground dan Jimmy order terpantau mereka menjaga dua angle yang berbeda kalau kita lihat arah kursor mata anginnya tapi Jimmy memang sang IGL zona zona dia berputar untuk menentukan checkpoint yang ideal kali ini nih yang aku senang dari saran Jimmy dia semua dilihat-dilihat kemudian game sense-nya nyala di dalam dirinya dia tahu dia harus apa yang dilakukan untuk dia dan timnya Ya yes, setuju banget dan momen kenapa kenapa itu mulai terjadi di berbagai titik dan lihat dari Damon Gaming rotasinya melintas begitu di tepat di depan mata oleh tim-tim lainnya berusaha untuk menakedown dan tim Secret. Wow. Kehilangan kesempatan untuk oh, wow. meloloskan <klihatan> posisi dari era tim Damon tapi forrival juga tepat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 agak sedikit seragau karena ada tamu-tamu yang tidak diundang Lek, adek, yes, menabrak tanpa ada sopan santun dari seorang r di arah sisi genteng frankie yeah. mengurung yeah. niatnya untuk touchdown dan nah, itu? RAT kabur dia cabut tidak ingin bermain berisiko tapi Anas ya ampun Anas tadi tapi CCTV nya kenapa ya ampun gue lagi ngeliat Anas DWG ini ya lagi close combat juga dengan tim secret dan masih ada waktu lebih memilih untuk merevive terlebih dahulu <tuh> ya sebetulnya bahkan lihat dari bagian belakang dari bagian atas bahkan dari seorang Fredo masih berusaha untuk menahan gempuran dari dua player dari arah tim dan Gaming, tapi terpikop juga posisinya dari seorang Juni dengan UMP kami dapatkan dan keunggulan kembali lagi didapatkan oleh tim Danwon Gaming saat ini Yes Juni tanpa Juli tetap cukup kuat dia bagaimana tadi masih mendobrak jantung perahan begitu dari faceclane ini mana yang mau disorot karena tim Secret pun masih berdiri dengan eye shot dan juga jumper masih, eye bakal ngegochip uh. dari arah sebelah kanan mengenai empat dengan satu molotov untuk menjadikan uh. friend granat yang dari oh. seorang Sung langsung men-take down dari seorang eye shot. tapi dari Sung belum terlalu berani untuk mendobrak satu player tersebut uh. dari Secret dan ya yeah, Secret selesai di Tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tuh tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, juga masih tangan, tangan, Dari tangan, seorang tangan, masih berusaha tangan, tangan, tangan, tangan, yang susun bro oh, gede bro dapat bro. lagi tuh bagaimana face dihajar lo gede lo cukup sama lagi dan kena tonik dapat nah, nice satar Oh <many2> ya. oh, nice. satar. Satar, no, ini bos satarno ini perak-perak-perak bisa berapa satar masih di kota rata tapi masih kontrol makan makan ya kita fokus kembali di dibunuh tonik tadi dia Ketika Lebsik Rap King bisa memberikan knockdownnya oh tadi ke arah tim Borisov, bahkan dari Jimmy juga ngeconfirm juga itu menjadi sebuah confirm Elisen Pauin dan Borisov. dari kesan komposisi. Wow, on jauh banget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 itu emang, Markus ribet, kamu suka? Hai, yang yang betul dengan kontainer baru berdatangan dari arah tim kreatif, tapi hati diri Iya, terbaca, clear Waduh. dari arah tim Genesis Dogma dan nampaknya lihat dari arah akan coba diburu juga sama halnya dengan Satar dan backout nampaknya. ini pun terlalu kiri ya di sini ya. Genesis di Dogma tapi lihat counter yang luar juga cabu, segera cabu, tinggal, tinggal. dilakukan tapi Satar hati-hati layar granat cukup kong, mendalam ya. nampaknya akan coba di dilontarkan di belakang tapi seruan kami tidak El Capo lagi-lagi granatnya menyulitkan posisi dari arah tim Genesis Dogma. Ngeri, ngeri, ngeri. tim mana ini? customer service ini biasanya. <tuk> <di> cela, mana sih cela, <tuk> <Bagaimana tuk> <Nggak> tahu cela, <bagaimana> cela, <tuk> <atau tuk> mana guys Turki kayaknya ya <tuk> kerjasama tim oh, mereka work, sangat aman rapi dan benar. Muka-mukanya aja lihat di fotonya itu. Aduh order order sudah tertake down. Bagaimanapun langsung di secure dari seorang Nepal masih ada teman-temannya dari Jimmy Nepal rolling sisi atas dan de siap siagamnya buat kedatangan dari msc berarti masih ada nichol berarti <laughs> untuk genesis dogma <laughs> dikasih <Epo>. untuk nichol let's go nichol deh pok luar negeri ya. Betul berapa guys lima tiga. Nanya gue ke mereka super weekend indo printnya.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 Posisinya tapi dari bagian belakang. Satu tim mereka, main berapa match? Kan tiga, juga empat, tiga, tiga, tiga. Target utama dari arah tim Oh, terakhir, Nova ya. Di mereka lebih berfokus ke Iya, Aralikma. kali ini ada konten terbaru MSc. Langsung bakal coba ngerit kompon itu hmm. depan mata ya, itu depan lo. Turul lu lompat ya ampun <sipun> aja apa-apa teman-teman yang lain on top dan juga Ko si de TG. E. pintar dia masuk mobil, Cok. Cukup cukup rapi, gocekan kanan kiri dan yang dilakukan masih belum maroko, Jakarta Bang. bang. maroko, Turki bukan sih? Turki ada yang jago banget sih. Silas-silas itu kok nggak ada ya? PA ya masuk kayaknya oh, on top ternyata masih aktif lagi lagi dan lagi game changer untuk MSC. tapi ponzi harus berhati-hati karena dari sisi kakinya bisa ditembaki oleh dumbon gaming yes, betul, dan beberapa -ber prediksi yang luar biasa sekali lagi dari arah oh, arah dan dari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 Clutch lagi, langsung mereka masuk ke backstep dan bagaimana cara Nike Magalaxy untuk masuk ke dalam circle zone juga tidak terlalu terburu-buru karena gue tahu dua elimination saja di circle sekitaran circle 6, itu menandakan mereka sangat ter, amat terjaga disiplin triggernya, kemudian <tuh> bagaimana dari kritik tim yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga kali ini mereka juga berjuang untuk masuk ke dalam circle zone untuk menembus jantung pertahanan dari STE masih cukup terakhir tapi STE tausi masih membuang satu dua grandila dari tadi survive terus redaya. ya, ya. top 5 tiga ke arah dari balik-balik pohon tausi sih masih belum tahu akankah dia beruntung karena Rauf diam-diam ngebackstep Rauf chicken juga ini dia nih nikmani akan dari kritik Yes betul player asal Algeria dari arah tim NGX baru bisa mendapatkan knockdownnya bahkan backstep yang sukses tadi ke arah tim Grabsticks sampai sendiri nampaknya juga cukup untuk mereka udah mulai kehipit juga posisinya dari berbagai angle yang berbeda lihat bahkan Grabsticks juga dipukul di posisi yang ke-6, gimana sih itu? yang juga yang dilakukan horizontal berbagi gak timbangan mana mereka itu. Karena ya, kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Arab kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena kapan? Karena STS dulu mereka setupnya rapi banget mereka benar-benar tahu dua player yang tersisa tetapi mereka harus memanfaatkan vehicle-vehicle ketika nantinya circle ngejomplang ke arah tapi pros tegu tuh lima kill Bang beng pros bang beng ya betul banget. Jadi kau Infinity Team mereka membagi splitnya cukup luar biasa dengan membagi split yang berbeda-beda untuk nge-log angle berbeda juga dan nampaknya lihat dia ada seorang fidan masih berusaha untuk mengawasi pergerakan dari arah tim STS sama halnya dengan seorang Hemdi dari bagian depan masih berusaha untuk peran yang dilakukan dan masih berusaha untuk mencari celah lagi untuk bisa menemukan informasi mengingat circle juga sudah mulai semakin mengecil lagi dan kurang dari tiga puluh tiga lagi circle juga akan kembali menutup dan lihat NGX berat, Tapi pasti mereka berusaha untuk menemukan momentumnya karena tim-tim sudah Mulai memadati area panggian pinggir circle-nya. Yes dan dari Nikma benar-benar bersabar banget mereka gak terlalu ngin, ngin, circle circle enggak terlalu terburu-buru memaksimalkan dua puluh detik di ke Damwon Gaming dengan memanfaatkan komponen yang mereka punya menunggu juga tim-tim yang masih banyak playernya untuk saling berperang ketika tangannya sudah siap membuka smoke mungkin saja backstep oh, okay. dilakukan oleh Damwon Gaming. Lihat Nikma satu tiga freak. Tampaknya bakal diandalkan untuk memberi informasi dan juga backup cover dari arah jarak jauh tapi STE sudah membangun smoke juga adanya supply box tambahan di mana ini enak banget untuk mereka merefresh armor dan juga helm tapi freak benar-benar menjaga dari engkau tersebut ini ya yes, sebetulnya membeka posisi sama lain mengingat posisi dari arah tim ST hanya menyisakan jual dan mereka sini. tapi lihat dari arah tim nikmah galaksi tidak henti-hentinya memfokuskan vision mereka ke arah tim ST sudah sudah jalan dari arah tim ST untuk mereka bisa bergerak lebih maju lagi karena bagian circle dan lihat dari arah <coughs> bagian lainnya dari tim Rico masih cukup santai mereka punya area mereka punya dan Nyambi, co. ya, coba defense dan nampaknya ada ini konsisten banget, parah. Sama-sama banget Nanti kalau langsung digantiin kata ini gue yang main sini. Pakai hipur tapi Nyaris tereksplor, tereksplor, tereksplor. Tumpangi dari rauf, bahkan ya sudah tereksplor cukup jelas. Malah ini menguntungkan dari seorang rauf untuk dijadikan fortingan, untuk dijadikan bentengan. Tapi dari Sunan bakalan membuang satu fret granat yang nampaknya on point palsi kepala dari seorang rauf. Ditambahkan bahkan freak, bakal menjadi korban kedua dari tembakan esternan. <tos> ya, sebetulnya nampaknya lihat dari bagian luar. Dari Bo, bahkan prastegu, bahkan 6 wajana, bro, pasti gue tuh nampil. Ya, nah, stafnya sih nggak tiga, tiga, tiga, Panen, tidak akan jadi bisa diselamatkan karena lihat berarti terus terus dari arah seorang Sunan garis bagian depan dan lihat posisi dari ASB akan coba dilog juga engkelnya dari dimiliki oleh seorang nan kalau dilihat sih R8 oh, ngga, si, mesti nge, ada 80 si mereka masih 4 player kemudian juga mereka berada di sisi high ground terbuka celah ke arah ST begitu pun mereka masih bisa menelik juga pergerakan-pergerakan dari Tapi dari circle nya dari ke uh, bawah -nya. jalan siapa ini nggak terlalu terbaca dari mata gue karena dia lebih mengamankan cek kecil dan belum ada Fred Granat yang masuk ke cek tersebut keunggah tuh selesai tapi dari seorang prestego berhasil prestego langsung mengamankan ini dengan proyek ada di ada dua lagi dari luar, dari luar, dari luar, oh. dari luar, dari wow, luar, <coughs> dari luar, dari luar, dari luar, dari luar, dari luar, dari bahkan dari luar, dari luar, dari dari dari luar, dari luar, dari dari dari dari dari dari dimiliki oleh tim kita oh, dan untuk tim Rico ngeri itu pas teguh yuk ngeri yes, itu memang dari awal tujuh kill sendiri loh pas teguh oh,